Masa pemerintahan Soeharto atau Orde Baru adalah yang terlama di Indonesia. Selama menjabat, Soeharto memiliki jenderal-jenderal kepercayaan dan terkenal. Mereka loyal dan mau melakukan apa saja demi menjaga kekuasaan Orde Baru. Ciri-cirinya dekat secara pribadi, bukan sebatas tugas. Memiliki peran di bidang intelijen, serta memiliki jabatan rangkap di bidang strategis. Saat itu yang melawan Soeharto langsung diberangus. Berikut tiga jenderal terkenal di era Orde Baru. Eh tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik subscribe dan like nya ya. Jenderal Beni Murdani. Jenderal Beni Murdani adalah salah satu orang kepercayaan Soeharto dan jenderal terkenal selama masa pemerintahannya, Bahkan ia sering dijuluki sebagai anak Mas Soeharto. Pria kelahiran Blora 2 Oktober 1932 itu adalah Menteri Pertahanan dan Keamanan periode 1988 sampai 1993. Selama hidupnya Benny adalah seorang jenderal intel yang memiliki karakter kuat. Ada satu kisah yang terkenal antara Soeharto dan Benny. Saat itu Soeharto mengaku menyesal lantaran tidak mengikuti nasihat Benny. Namun tidak ada yang tahu pasti apa nasihat Benny tersebut kepada Soeharto. Penyesalan itu diungkapkan Soeharto saat menjenguk Benny di RSPAD Gatot Subroto pada Agustus 2004. Dua hari setelah kunjungannya Benny dinyatakan meninggal dunia. Legend Ali Murtopo Jenderal selanjutnya yang menjadi kepercayaan Soeharto adalah Letnan Jenderal Ali Murtopo. Pria kelahiran Blora 23 September 1924 ini pernah didapuk menjadi Menteri Penerangan pada tahun 1978 sampai 1983, Deputi Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara tahun 1974 sampai 1978, dan Wakil Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara tahun 1974 sampai 1978. Ali adalah orang kepercayaan dan andalan Soeharto yang ahli dalam berstrategi. Ia juga mempunyai kompetensi di bidang intelijen dan berperan melakukan modernisasi badan intelijen negara usai kejadian kelam di tahun 1965. Sementara itu ia juga turut berpartisipasi mendirikan CSIS atau Center of Strategic and International Studies pada 1971. Hasil penelitian CSIS mencakup dunia internasional dan menjadi acuan akademisi apabila ingin menganalisis kebijakan pemerintahan masa Soekarno. Jenderal Yoga Sugama. Jenderal Yoga Sugama juga masuk dalam daftar jenderal terkenal di masa Soeharto. Ia merupakan tokoh intelijen Indonesia dan mengabdi sebagai kepala bagin atau Badan Koordinasi Intelijen Negara era 1980-an. Selama bertugas sebagai intel, Yoga dikenal sangat jelas apabila memberikan informasi. Segala informasi yang ia sampaikan tidak ada yang ditutup-tutupi. Dirinya bahkan pernah menyarankan Soeharto untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden. Hal ini dilakukannya lantaran ia mendapat informasi intelijen dan memprediksi bahwa pemerintahan Soeharto akan hancur.